Got a friend in me. Yo, what's up, mabru? jadi di video sebelumnya Ocha udah review senjata SMG terbaru switchblade X9 mabru Nah sekarang ini keluar langsung lo ya skin mythicnya keren banget nih Baru rilis langsung keluar skin mythic yang Wow mantap sekali nih mabru Wow lihat tuh uh, Model aneh ini bener-bener apa ya Ya, bukan senjata zaman sekarang nih, bener-bener kayak senjata alien, mah bro ya. Wah, keren banget sih. Uh, tuh, lihat tuh, wow, efek-efeknya kelihatan kan dari situ, mah bro. Mantap sih ini, mah bro. Ya. Dan ada karakter Motoko, mah bro, yang ghost ya. Nah, ini bajunya item nih, mantap banget nih ya. Motoko yang ini, mah bro ya. Tapi semoga aja nggak berisik, tapi harusnya sih nih, karakternya berisik ya kalau enggak berisik, pasti banyak yang make, bro. Karena menurut lo, uh, dari suaranya itu sangat mengganggu pas mainnya, ya. Langsung aja, Ocha mau mulai trailernya. Eh, salah pencet. Nah, itu dia. wow, wow. keren banget. Ini dapat mobil juga, kah? Wow! Wuuuuh keren Trailernya Mantap Oh my god Keren deh Wow Serius, yang bikin animasi kayak gini Itu si siapa sih dari game Call of Duty ya? Bikin film aja deh Kalo dibikin film mantep nih ya Asli, dibikin film model-model kayak gini tuh keren Bro, ya. Wow, sekali ya. oke okay. Dan ya benar dapat mobil, Bro. Mantap sih mobilnya. Mobilnya sekiranya uh, skin enggak enggak gerak-gerak kayak enggak enggak satisfying. Cuman ya keren lah. Enggak alay banget. pas oh, belum aku download Pistol, nah, ini ada pistol juga nih, Bro. Hmm. Charm. mantap sih wah, mw11 mw11 tuh ini lagi banyak dipakai para pro player ya apun dijadikan sekendari karena menurutnya sakit sih uh. wow keren keren keren keren keren keren baru main gitar udah dibanting. oke mabry ya langsung aja mabry kita langsung draw tapi sebelum draw alangka bg kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing biar diberikan hoki oke <lain> Semoga hoki kali aja dapat mitrik di first spin itu sih mimpi banget ya, ojeh gak pernah, tapi ocha pernah lihat ya, orang-orang tuh kok ada yang hoki gitu ya, first spin dapat mitik atau second pin atau third pin itu masih termasuk hoki loh. Oke, yuk langsung aja, Ma, A few moments later Oke, okay, yuk langsung kita start dari 20CP. Please, hoki ya. Yeah. Oke, okay, oke lah second spin, oke, okay. hmm. masih kurang lucky daerahnya tapi ini skinnya gede ya, error setnya bagus gak sih daerahnya, iya bagus nih, cuman uh, mungkin agak menutupi vision nanti tuh, soalnya yang samping-samping itu kayak gede banget. apa boleh CP Ayo dong, hoki. Uce udah enggak pernah hoki loh. Sudah dapat motoko mah, Bro. Sudah dapat motoko. Wah, kalian tuh enggak perlu top up banyak-banyak. kayaknya -banyak. cuma perlu top up berapa ribu lah ini. Uce dapat di third spin tadi. Sudah dapat motoko. ini termasuk hoki sih. Termasuk hoki tapi bukan mitik. Ini si Uce pernah ya kayak gini dapat karakter di beberapa kali spin. Tapi yang Ocha nggak pernah adalah mendapatkan skin mythic di first spin oke? Okay? Semoga nih dapat langsung. Tapi kayak nggak mungkin sih, ini pasti Ocha dapat mitiknya di last pin. Okay. Wow, mantap sih mobilnya, ya Bro ya. Ya langsung aja deh, oca skip ah. oca sih udah feeling feeling, Ma Bro. Kalau kita udah hoki di awal-awal dapat karakter, kalau misalnya kalian nggak cukup CP untuk melanjutin kelas pin, mending gak usah dilanjutin soalnya pasti skin mitiknya atau karakternya itu yang kalian misalnya dapat mythic pertama nih uh, Hoki di spinan ke satu atau kedua nah itu pasti karakternya kalian dapat di last Spin dan nah, itu kalau nggak gitu kebalikannya mah bro kalau misalnya kalian dapat karakter di awal pasti mitiknya itu dapat di ya, akhir itu aja ya jadi jangan terlalu banyak menghabiskan CP kalian ya kalau misalnya udah hoki dapat satu itu dan kalian tidak bisa melanjutkan ke yang terakhir mendingan stop aja. Ini nah, saya dapatnya 55 CP. Eko Granite, wow, legend dari Eko Granite. Uh, mantap sih, 1.800 CP. Calling card, calling cardnya ya, nontarlah ya yeah, 2800 cp udah dapat emote. keluar. Uh, siap Bang. Kita taruh di mana nih, Ma Bro ya? Penggantinya ini, kayaknya nah, mantap nih. Yo langsung Ma Bro ya. Kita akhirnya mendapatkan Mythic switchblade X9. Yuhuu! -huh. Wow Wow Wow Wow keren banget wih wow. Wow. Gokil sih menyeramkan ini skinnya mengaburnya Nice sekali Yudi langsung aja Oca atur lototnya oke okay? Dan ini Oca kayaknya pakai attachment bawaannya dulu ya Karena attachmentnya kan ada skinnya tuh bro. Kalau misalnya Oca pake attachment Oca ya nggak hmm, ada skin ya ini yang dia nggak pakai monolithic suppressor, but, oke okay lah ya kita coba attachment dari mereka harus pakai amunisi loh soalnya pelurinya tuh dikit banget, aduh, pake amunisi nggak ya kucing tuh, ah, pakai amunisi aja mah bro, kita ganti amunisi, nah yaudah setelahnya yaudah nggak apa-apa lah, pakai ini juga nggak apa-apa, oke, okay. yuk let's go belum, belum, belum, Karakter belum diganti mah, Bro. Nah. Mana karakter Motoko, menurut kalian motokonya bagus mana? Motoko yang biasa sih bagus loh, mah, Bro ya. Eh, ya. kaliyan gua aja bagusannya biasa daripada yang ghost. Tapi udah pakai yang ghost lah ya, karena yang ghost ini lebih elegan ya. Dapetinnya juga ya gak gratis gitu loh. Oke, okay. yo let's go, ma Kita langsung main aja ke rank. Ke. Mantep, ma Bro. Dan deskripsi, ma Bro. Look at this, bro. Oh, kita mau inspect loh. Ah. Yaudah, ya udah lah ya. Kita inspect, ma ya, Kita inspect dulu. Kita inspect dulu. Tantai aja ya. Kalo mau ceritawo coba bakal menang. Jadi kita nggak perlu buru-buru. Oke? Okay. Uh. Oh, bisa menghilang ini si, maaf, siapa aku ada. habisnya takut. <tut> Okay, lagi wow, semakin banyak kayak udah tiga belas guys berisik nih si mbak-mbak motokonya. tokonya wow betul wow. sekali ya bro. mati namunan uh, suka loh ya sebenernya ga monolitik mah bro fire-nya bagus ya Oja pake attachment fire sih berarti ini fire bagus attachment-nya kalau mati oh, ada orang kukul ya kamu wah peluru habis, cabis Bro. apakah oca harus mati semoga barusan tidak mati-mati loh seperti ini harus mati deh. ya Dih, barusan mantap, bro. udah kill saya bagus, Art bagus, bagus. Halo, hai, hai, hai, hai, apa kah dia mau lewat ayo lewat mantap bro, seronok siapa mantap. mantap wow jadi bokong, wow mantap the best ya kita buat dia yang menjadi singkat sekali nih, mah bro ya. <laughs> Hahaha. Foto, foto keren ya? Keren gak sih? Oh. Just destroy objective. Ya. Record, Dan ini udah satu sama, cek kita tiga tuh. Wah, wow. maaf mah bro. Coba record awal-awalnya. Jadi kita record dari sekarang nih. Yang tadi senjata buat manas ini oke okay, oke okay aja sini tuh, Cak buat strategi soalnya oke nih apalagi kalau kalian pakai skulker ma bro. Abang -abang mati di mana ya. Hai, ah, nice. Hai, nice, Hai, nice, Hai, nice, nice, nice. Ada yang nanya tuh inventive. berapa kali spin. Ya, dia hai, hai, berapa kali spin hai, ha ha hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Ya, sakit banget ini ternyata buat Bene Sandy. Wow, dasar SMG Morningstar full spin lah. The army itu anjay. teman, bantuin wow cam mati dan kita menang cepet banget di game ini cepet, cepet sekali mabru ya game-game kali ini cukup instan kill instan ya yeah. gimana bro gimana switch blade mythic m 13 m 13 <laughs> ini switch blade morning star cocoknya namanya ya baguslah lah bro ya Ron Satorijah juga suka tapi caknya lebih suka yang prada clear deh kalau ini kan uh, kayak red dot ya, ya lebih kayak mirip red dot ma bro Ya oke okay lah namanya juga mythic Harus berbeda dengan skin default Atau skin legend Atau skin epic Blueprint lainnya pastinya bro. oke Ya udah mabro ini okay? gitu aja untuk video kalian mabro makasih banget udah menonton Terus kalian kalau mau beli akun CODM Sultan dan kalian Nungguin akun yang ada switchblade ini Tungguin aja di instagram dan kita jubelin ya Untuk kalian yang baru main CODM Atau untuk kalian yang Ingin ganti akun karena bosan dengan akun Kalian kita jubelin lah solusinya bro ya. Dan segitu aja untuk video kali ini bro. and yep, see you bro Udah ada semuanya udah, Udah ada semuanya See you next!